Godok Sri. Sini selain jual mie Godok Dia juga jual nasi goreng Roa 2014, 2014 ya? Ya. Kemarin sempat tutup ya mas ya. Kemarin sempat tutup. Tutup tahun dulu. Ya. Uh, kemarin sempat tutup masnya. Mas. Tapi sekarang udah buka lagi. Ya, ya. Jadi kalau kalian mau datang makan, mungkin yang belum tahu kalau masnya udah buka, bisa kembali datang ke sini. Ya. Ini dia lagi proses bikin mie godok. Aku pesannya mie godok kalau ici pesannya apa tadi? Nasi, Nasi goreng, goreng roa. Mantap, guys. Tapi Masnya sendiri masak dari dari umur berapa? Eh, dari lulus SMA. Oh, lulus SMA ya. langsung jualan, Kak? Iya, iya. Bapak. Asyik. Saya di Jawa Tengah. Menyalaga, geng. Hampir nah, kebakar dong kalau dekat-dekat. Nasi -dekat. goreng ada? Ada. ya nasi goreng ya? Iya. Mau pakai aja. Bisa -bisa Satu Satunya digoreng. Jadi ini masaknya pakai arang. cuma pakai arang, arang yang ditaruh tanpa gas. Pakai arang, Guys. Arang sudah siap. Lihat. Ini dia mie godoknya sama acar, ada acarnya. Ini udinya tebal sama sayur, ada sayur hijau. Woi, oh, masih panas ya? Iya, masih panas, ada telur, kes tomat ini nasi gorengnya nasi goreng ruak. kamu mau coba yang mana lebih dulu? ini nasi goreng kita coba roanya dulu. karena ini kayaknya masih panas. minyak kayaknya masih panas. ruak udah pasti pedas ya. Ada daging ayamnya, coba. Wow, ini daging apa nih? Ayam kampung. Dagingnya dipakai ayam kampung. Oke, kita udah selesai makan, kita mau pulang. Eh bapaknya. <laughs> Saya punya. Ya, udah punya pulang. Mereka lagi prepare buat yang lain. Oke, buat kalian yang mau kepoin rasanya, langsung datang aja ke sini. Di mana Pak jalannya, Pak? Jalan Dewi Sri. Aha, Jalan Dewi Sri nanti lokasinya aku taruh di deskripsi ya uh, Dan untuk teman-teman yang sering makan di sini bisa balik lagi ke sini Karena bapaknya udah ada di sini Oke kalian bisa kepoin juga Instagram, Facebook, dan Twitternya Kita taruh juga di deskripsi Udah segitu aja nggak usah banyak-banyak ini bukan channel review makanan Bye